Muji Putra Mahkota Muji Putra Mahkota <laughs> Ulang, ulang, ulang Jangan lupa Jangan oh, lupa like, komen, share, dan subscribe channel Youtube Muji Putra Mahkota A Tiga Semoga pada tahun baru ini apa yang kita impikan dan apa yang kita angan-angankan tercapai, amin. amin. Kembali kita kasih amin. satu teman latar dari miliknya atau musik Indonesia adalah Seligou. Alpha Teh. Seliku, bosku. Maaf. Tiga puluh sepuluh, selingkuh, mulai selingkuh 2023